Nah, sahabat India, cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di HP Infinix. Baik, sahabat, untuk langkah pertama, kita masuk ke pengaturan ponsel. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, akan juga kita scroll ke bawah, ya guys. Ya, kita scroll ke bawah, kemudian kamu cari saja di sini manajemen aplikasi. Kita masuk ke manajemen aplikasi. Kemudian, jika sudah masuk ke manajemen aplikasi, kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Nah, jika sudah masuk ke setelan aplikasi, kemudian kita pilih yang ini ya. Kemudian kita di sini pilih aplikasi yang dinonaktifkan. Kemudian di sini ada banyak sekali aplikasi yang telah kamu menonaktifkannya. Nah, sebagai contohnya untuk cara mengaktifkannya, kita eh, tekan saja aplikasi yang mau diaktifkan ya, seperti contohnya di sini saya akan mengaktifkan kembali yaitu perekam suara di HP Infinix saya. Kita tekan aplikasinya, kemudian di sini ada tombol aktifkan. Kita klik yang ini, maka secara otomatis aplikasinya sudah aktif kembali. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, kita langsung cari saja aplikasi perekam suaranya, ya guys. Ya, kita cari di sini perekam suara. Nah, ini dia, guys, aplikasinya sudah aktif kembali, ya guys. Ya, untuk perekam suaranya. Nah, sahabat, cukup mudah sekali, kan, untuk cara mengaktifkan aplikasi yang telah dinonaktifkan di HP Infinix? Nah.